Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara melepas keyboard, ya, cara melepas keyboard pada sebuah... Laptop Dell ya, hmm. top Dell tipenya adalah ya latitude tiga empat empat ya latitude latitude tiga empat empat ini tipe Dell nya ya. Hmm. Oke, okay, namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara sepeda motor ah mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi oke, yang perlu kita persiapkan adalah sebuah ini ya, obeng obeng plus ya, yang sesuai dengan ukuran bautnya sama obeng min ya obeng min ya Ini saya menggunakan obeng min seperti ini nah, oke yang perlu kita lakukan adalah pertama kita tutup dulu ya kita tutup dulu nah ini kita tutup ya, baru kita balik ya. ya seperti itu ya kita tutup, baru kita balik, nah di sini yang pertama kita lakukan adalah kita membuka baut ya, membuka baut Nah ini ya ada tiga baut ya Tiga baut cuman ini sudah tidak ada bautnya ya Ini ada dua Nah tinggal dua bautnya Kita lepas aja langsung ya hmm. Oke ini bautnya sudah selepas ya Bautnya sudah saya lepas. Ini tiga bautnya, ya. Tiga bautnya dilepas semuanya. Kemudian kita balik, ya. Kita balik laptopnya seperti ini, ya. Kemudian kita buka. Nah, sekarang perhatikan ini, ya. Ini ada, ya. Ini perhatikan di sini, ada kuncian, ya lain satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima kunci ya. Nah di sini, di sini tempat kita menggunakan obeng ini ya. Nah caranya seperti ini ya. Kita cungkil sini, masukkan dulu, kita dorong ke sana, baru kita angkat ke sini. Ya, nah terbuka sudah. Ini, dorong ke, ke sini Baru kita congkel Nah seperti itu Sama ini juga dorong ke sana Baru kita congkel nah, Ini lagi Kita dorong ke sana baru kita congkel ini Kita dorong ke sana Baru kita congkel Nah ini sudah terbuka ya nah, Sekarang kita tinggal ambil Nah Seperti ini Nah seperti ini penampakan Nah di sini cara membuka soketnya Nih, perhatikan ini ada kuncian kita arahkan ke sini ya. Nah. Kita angkat ya. Nah, itu terbuka ya. Ini kunciannya. Ini. Ya. Nah, baru kita tarik. Nah, seperti itu. Sangat mudah ya. Nah, ini sudah terlepas. Ini seperti ini, ini perlihatkan bautnya ya nah, ini ada bautnya hmm. oke okay. nah sekarang bagaimana cara masangnya ya mudah saja ya masangnya seperti ini kita taruh ini ya sini kemudian kita masukkan soketnya ini pelan-pelan jangan sampai be belok ya Turunkan, baru kita dorong ya. Nah, kalau sudah masuk semua soketnya, nih perhatikan, ini sudah masuk ya. Ini masuk, masuk sudah masuk soketnya, baru kita kunci. Nah, seperti itu. Nah, baru kita tutup kembali. Nah, nah kita dorong, dorong ya. Nah ini. Hmm. Nah. Oke, nah sudah ya, sudah terkunci semua. Nah. Seperti itu saja, nah tinggal kita baut bawahnya ya. Setelah terkunci semua, baru kita baut semuanya ya. Nah, demikian ya, sangat mudah membuka keyboard ini dan cara memasangnya juga mudah. Nah, demikian ya, semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh